Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Bilovers, dan Leslar Lovers dimanapun Anda berada. Kembali lagi di TV hadir untuk memberikan informasi terbaru kabar baik Kabar bahagia dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya.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 Berkah selalu, lancar selalu ya untuk rezeki idola kesayangan, Masya Allah Sukses pokoknya untuk Bunda Lesti Koleksi tas tuh, persahabatnya lucu-lucu Kata Bunda Lesti Kejora Kalian pasti kalapsi, katanya Masya Allah Berkah selalu pokoknya untuk idola kesayangan kita Kemudian juga yang kita lihat Ini ada kabar spesial juga nih, untuk keluarga Konoha dari MRB Clothing Line Memposting percakapan dengan Papa B ini mengenai produk MRB Persahabat ya Papa Bilar di situ tentunya menuliskan sebuah kalimat pesan kelas E ada juga jawaban dari admin baru tahu aneh cakep dari Rahim katanya itu masya Allah ada juga Papa Bilar tentunya menjawab Bismillah semangat aneh promo mana tahu bisa punya store offline Amin Bismillah Persahabat ya mudah-mudahan tentunya Impian apapun yang dicita-citakan oleh Papa B itu diberikan kemudahan dan terwujud, amin. Bismillah siap-siap ya untuk produk MR Bill Coating Line akan tentunya diluncurkan. Bismillah sukses untuk usahanya idola kesayangan kita. Kemudian juga bersahabat yang kita lihat di unggahan Kak Eliza wow, Kali ini Bunda Lesti. Dari El Daily Sukses terus ya untuk usaha Leslar Kita yakin Leslar akan kembali bangkit Dan Leslar Entertainment Pun akan kembali bangkit Dengan wajah dan semangat yang baru Pastinya Kemudian juga persahabat kita lihat Ada cirukan vitamin yang sangat Masya Allah banget ya Terlihat BBL persahabat ya Pasrah banget Dari ratu wajahnya sih ngantuk banget Persahabat ya Masya Allah saya selalu Yaak mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Tanti anttinya doa terbaik selalu diberikan untuk Lesler family yang terlihat ya begitu banyak orang-orang yang sangat mensuport setiap ketemu pasti minta foto bareng ini keistimewaan dari Lesler yang sangat luar biasa kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar banyak respon yang diberikan diantaranya dari akun di Instagram seni susanti 887 Abang ngantuk katanya itu Masya Allah Ada juga dari Titan Dit, Dit Mengatakan Masya Allah ayam ngantuk ya Aduh Masya Allah Terlihat ayam lelah sekali nih Ayam mbebnya Warga Konoha Tentunya Abang Fatih Masya Allah Saya selalu berkah barokah Segala urusannya mudah-mudahan diperlancar Dan Bismillah Untuk ibadah umrohnya juga Dilancarkan Amin Kita selalu menantikan Selalu menunggu kejutan dan Tosya selalu menunggu kabar baik dari idola kesayangan kita Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar menarik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh